Tentunya. Baiklah para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Tentunya kita ke unggap pertama ada info spesial banget nih dari Dede Elastic Di akun Instagram pribadinya Empat menit yang lalu tentunya menginfokan para ya Bahwa jangan sampai lupa kita menyaksikan sinetron JWB babak kedua di Antv Tentunya jadi Elastic selalu mempromosikan para sahabat ya Apapun itu yang dilakukan oleh calon suaminya, luar biasa dukungan mereka, saling support mereka membuat kita semakin bangga Mudah-mudahan mereka selalu diberikan kebahagiaan. Selanjutnya para sahabat Dedek Lesti juga mengunggah sebuah postingan foto bersama ibunda ibu dari Kak Laudia Sintia Bella luar biasa. Tentunya Dedek Lesti sosok inspirasi banget para sahabat ya. Tentunya sampai mamahnya Kak Laudia pun mengidolakan Dede LSD ke kejora luar biasa Alhamdulillah tentunya banyak sekali orang-orang baik mendukung mendoakan yang terbaik juga untuk Dede Lesti, amin ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Dedek Lesti, ambu sambil dikasih lauk nipah sahabat yang luar biasa tentunya mudah-mudahan Dedek LSD selalu memberikan inspirasi untuk kita semua Postingan tersebut juga telah dipost kembali oleh akun HP Rekota Sultan. Ada kalimat caption yang dituliskan, Masya Allah yang mengidolakan dedek dari semua kalangan dari anak kecil sampai orang dewasa. Lesti Kejarah Pedangdut Level Elite. Wow, mantap bersahabat ya. Tak diragukan lagi mudah-mudahan saja banyak sekali orang-orang baik dan orang-orang hebat selalu mendoakan, mensupport, dan mendukung Lesti dan Rizky Billar ke kabar selanjutnya, persobat kita juga mendapatkan kabar bahagia, info bahagia langsung dari Bu Harsiwi Ahmad. dua jam yang lalu menginfokan kepada kita lewat akun pribadinya bahwa bahkan ada konser Hijrah Cinta, Rosa dan Lesti hari Senin tanggal 19 Juli pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di Ajwa TV. Para sahabat, ya dukung terus apapun itu. Tentunya berkaitan dengan Leslar kita selalu kompak dan solid. Mendukung, mensupport, persahabatnya. Ada kalimat caption yang dituliskan oleh Ibu Harsiwi. Di situ dikatakan, "Pegelaran drama diiringi puntaiannya nada dan lagu akan digelar dalam konser hijrah cinta Rosa dan Lesti yang akan ditayangkan di Ajwa TV Indonesia." Siapa yang sudah rindu dengan suara emas para penyanyi berikut? Wow, pas ya, pastinya kita semua kangen dengan suara emas jadi Olesi Kejora. Mudah-mudahan tentunya kita mendapatkan kejutan bahagia dan kejutan yang sangat spesial membanggakan dari idola kesayangan kita. Saksikan terus para sahabat ya, kemeriahan konser Hijrah Cinta Rosa dan Lesti hari Senin. Tentunya dicatat tanggalnya, tanggal 19 Juli, jam setengah 9 malam hanya di Ajwa TV Indonesia. Tentunya kita selalu dukung dan selalu doakan yang terbaik buat Lesti maupun Rizky Bilar berikutnya para sahabat kita lihat juga di sini ada ungan spesial banget nih yang mana ketika live Instagram Kak Derry para sahabat ya menyampaikan dan tentunya memberikan penjelasan bahwa banyak sekali para sahabat ya, yang kemarin nanyain soal kontak person di Instagram kakak Bilar berubah nih para sahabat ya penjelasannya semua kontak tentunya bisa dihubungi kepada Bang Dery ya itu yang mengurusi kontak person adalah Bang Dery yang sudah jelas Pak Sabat, ya ketika live Instagram kita mendapatkan informasi yang sangat penting juga tentunya seputar Melesti dan Rizky Bilar unggahan tersebut juga telah diunggah ada dari post kembali oleh akun sendala putih Anas Bilar kalimat caption juga dituliskan jadi penjelasannya begini ya yang kemarin nanyain soal CP di IG kakak kenapa berubah Tuh Pak Sabat, ya Mudah-mudahan ada kabar baik dan kabar terbaru selanjutnya dari Bang Diri Pasar Pajas, Soal Lesti dan Rizky Bilar. Selanjutnya kita lihat juga di sini ada sebuah unggah spesial banget di Pak Sabat, ya. yang kangen yang rindu di Lesti di acara tasbih. Tentunya kita semua bisa melihat postingan ini adalah momen spesial yang kita rindukan Pak Sabat. yang luar biasa. Si gelis, si cantik di Lesti selalu memberikan kita kebahagiaan luar biasa. Mudah-mudahan tentunya bisa menjadi istri yang baik dan istri yang solehah buat Rizky Bila Dan sebaliknya juga, Abang Bilar pun bisa menjadi imam yang baik untuk Dede Lesti. Dalam postingan sebut juga banyak sekali respon yang sangat positif. Dari Rosa Aneskor Les24lar mengatakan solehahnya Dede Lesti calon istrinya kakak Bilar Gilis Isan. Wow, <laughs> Memang luar biasa kecantikan Dede Lesti, para sahabat yang membuat kita semakin terpesona. Mudah-mudahan kebahagiaan, kesehatan selalu diberikan kepada Lesti, maupun Rizky Billar. Berikutnya, para sahabat, kita lihat juga di sini adungan spesial banget di para sahabat, ya. Tentunya ini adalah ungan yang sangat luar biasa, kita lihat aja. Wow, tentunya lagi-lagi Dede Lesti memberikan kebahagiaan untuk kita semua para fans. Tentunya hari ini Dede Lesti sedang pemotretan di Lesti Daily, para sahabat ya doakan mudah-mudahan usaha DDLSD diberikan kelancaran dan tentunya disukseskan. Amin ya Robbal Alamin, kangen banget pastinya, kepada bos Babe kita ini, para sahabat ya. Mudah-mudahan ada kejutan yang akan diberikan, dan mudah-mudahan ada vitamin bahagia malam hari ini. Tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian para sahabat mengenai informasi tersebut? Silakan berkomentar. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.